Ida Dayak, sosok perempuan yang fenomenal belakangan ini, ia hadir untuk membantu orang banyak yang membutuhkan pertolongan karena mengidap berbagai penyakit. Lantas bagaimanakah pengobatan alternatif seperti ini menurut sains dan Islam? Mari kita rangkum dalam video ini. Ida Dayak tidak seperti tabib lain, Ida Dayak melayani pengobatan secara gratis, alias tidak bayar sama sekali, dan caranya pun unik, selain tampil dengan atribut budaya Dayak, pengobatan dilakukan dengan pijitan minyak bintang secara sederhana beserta doa-doa dan tarian kecil khas suku Dayak. Bukan hanya itu, gaya pengobatannya pun sangat komunikatif, tanpa membedakan agama, suku, dan kepercayaan, semua dilayani dengan ikhlas, seakan-akan tiada batas psikologis antara dirinya dengan pasien. Tempatnya pun di ruang-ruang terbuka, seperti pasar, halaman rumah, atau tanah lapang. Meski demikian, tidak sedikit orang yang mencela dan menuduh ini dan itu. Apalagi kalangan dokter yang hanya percaya pada prinsip keilmuan barat. Mereka menganggap hanya pengobatan seperti mereka yang paling benar dan tepat, sedangkan kita tahu ilmu kedokteran masih belum final dan masih banyak jenis-jenis penyakit atau lainnya yang belum mampu mereka obati karena mereka terkendala di perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga kelompok atau sebagian orang yang memojokkan ida dayak... ...dengan menuduh telah melakukan praktik perdukunan. Terlepas dari kontroversi itu, bagaimana Islam memandang sains medis... ...dan munculnya fenomena ida dayak? Temukan jawabannya di video ini. Islam sebetulnya sangat mendukung pendekatan medis. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kerangka keilmuan dan logis. Banyak saintis muslim abad pertengahan yang berhasil menulis buku-buku kedokteran, sekaligus menjadi dokter. Bahkan, kitab Al-Shifa, karya Ibnu Sina, pernah menjadi referensi bidang kedokteran oleh para dokter barat selama delapan abad. Kitab tersebut merupakan ensiklopedia filsafat penyembuhan. Kitab Ibnu Sina lainnya adalah, Al-Hanun Fi Al-Tib, ...yaitu susunan kitab pemikiran kedokteran Yunani dan Arab... ...dan di luar itu masih banyak saintis muslim lainnya yang berkiprah di dunia kedokteran. Namun, selain berpijak pada aspek keilmuan medis dalam pengobatan... ...Islam telah mengenal juga pengobatan penyakit dengan pendekatan spiritual. Keduanya saling melengkapi. Para saintis muslim bidang kedokteran selain mendasarkan pada penelitian empiristik... ...juga menggali berbagai hikmah di dalam Al-Quran dan hadis melalui pendekatan spiritual. Apalagi berdasarkan banyak penelitian, penyakit fisik juga bisa ditimbulkan oleh faktor psikologis, khususnya kondisi spiritual yang buruk. Menurut American Psychological Association, atau APA, seseorang yang mengalami stres seringkali mengalami sakit perut. Emosi negatif seperti kemarahan ternyata juga bisa memicu serangan jantung dan masalah fisik lainnya. Artinya, penyakit fisik tidak semata dipotret dari kaca mata medis atau keilmuan dan empiristik, semata, tetapi perlu juga dilihat secara spiritual, karena manusia makhluk ruhani. Al-Quran sendiri juga disebut dengan istilah, Syifa atau obat penyembuh, baik lahir maupun batin. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57. Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran, Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Demikian juga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktikkan pengobatan melalui pendekatan spiritual. Dari Masruk, dari Aisyah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengobati sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdoa. "Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Zat yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan yang hakiki selain kesembuhan darimu." Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan, hadis riwayat Bukhari berdasarkan penjelasan tadi bahwa fenomena Ida Dayak sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh para tabib melalui pendekatan alternatif, meskipun terkadang oleh para dokter rumah sakit, praktik pengobatan Ida Dayak dinilai merusak sistem keilmuan medis. Faktanya, Hal tersebut juga diakui oleh sebuah sistem pengobatan alternatif yang tidak dilarang di negara ini selama tidak ada unsur penipuan, pencabulan dan merugikan masyarakat. Jadi, pengobatan model apapun dapat dipilih oleh masyarakat, jangan kita menganggap bahwa kedokteranlah satu-satunya tempat pengobatan yang benar dan tepat. Terpenting apapun metode pengobatannya, jika menyembuhkan penyakit dan tidak merusak tatanan sosial yang ada, silahkan lakukan. Bukankah para dokter dan terapis alternatif, khususnya ida dayak hanyalah sekedar media atau wasilah penyembuhan, sedangkan zat penyembuh sejatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah video dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.